Saat ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk melepas dua pesawat bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Afghanistan. Bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan ini diberikan sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Afghanistan. Indonesia terus berupaya memperkuat dan berkontribusi dalam diplomasi kemanusiaan. Buat Indonesia, safety and well-being rakyat akan selalu menjadi prioritas. Semoga bantuan dan misi kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Afghanistan dapat berjalan dengan lancar dan tim kembali pulang dengan selamat. Semoga Allah melindungi niat baik kita Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih